Assalamualaikum Halo teman-teman Kembali lagi sama kita Zahat TV Jangan lupa Subscribe Like, komen dan Share Dan jangan lupa Tekan tombol mah apa berangkat kerja dulu ya kakak nggak ada Bang lagi ke pasar Yo, Oh ya udah ntar bilangin ke kakak ya abang berangkat kerja dulu ya bang nanti aku bilangin ke kakak ya udah abang kerja dulu ya ya udah bang hati-hati di jalan abang pamit ya Assalamualaikum salam hati-hati di jalan ya oti enggak berang kata. Kopinya. Hih. Hih. Sst, <tuk> seruput dulu. Wah. Kenapa? Aduh. Alhamdulillah banget ini saya senang pokoknya. Sudah dipercayain sama bos lagi. Suruh megang proyek ini Ah oh, iya Pokoknya nih Saya bersyukur banget dah Dari bos Udah dipercaya ini suruh Megang proyek nah, Apalagi nih Proyek ini dari bos Wah komisinya pasti gede nih Dari bos mah Komisinya pasti buat Saya buat beli motor Kalau kemana-mana juga pakai motor tapi saya bingung, gak bisa bawa, bawa motor yang mengendarainya Oh iya, ada si Ewok Suruh aja dia mengendarain Tinggal saya membonceng aja sama si Ewok Iya iya iya Duh. Tapi saya bingung ini rumahnya Lur, lah mana ya Apalagi kantornya ya Waalaikumsalam Joe Gini Kamu dari rumah gak usah ke kantor Langsung aja ke rumah murah Temuin ya? Iya iya iya siap, siap siap siap siap pak bos Nah pokoknya Saya gak mau tahu. Hari ini harus ada informasi Siap oke beres siap Jangan siap siap mulu Oke oke oke, siap, siap. Ya udah, saya tunggu informasinya ya. Yuk. Oke okay, oke, okay, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, bos bawa yang dulu. Padahal saya juga seneng, bos. Ah, nelfon nelfon nelfon, mau Eh, saya nggak aja mau bos. Kalau bukan urusan bisnis, enggak bakal diangkat. Dah. Wih, bosir rapi banget. Mau berangkat kerja ya, Cil? Bukan, mau tidur. Tentang tahu nanya. Tanda, Cil. Eh, tak kan dulu nih. Kok tumpen pagi-pagi begini? Datang ke sini, emang mau ngapain? Mau ngajak kamu mancing, Cil. Wah, saya nggak bisa. Soalnya ada kerjaan nih. Ada kerjaan penting. Ini kerjaannya, dapat komisi. Kerjaan apa, Cil? Saya suruh nemuin Lurah. suruh nemuin Lurah, tapi saya bingung. Kantor yang Lurah di mana ya? Alah, ngapain oh. dipikirin, Cil. nggak usah kerja aja. Hah, ini masalah penting. kerjaan ini nih. ada. tulisnya. kerja apa sih, Cil? Hah? Kerja apa? Tapi saya bingung. Dari kantor yang Lurah di ya? Ya udah, mending mancing aja Cil, sambil ke rumah lurah nyari Mancing? Sambil nyari? Lurah! Lurah! Gimana? Waduh! Uh. Pinter juga! Gimana Cil? Sip! Iya iya, tapi tumben! Kadang-kadang pintar, kadang-kadang blown. Iwalk, iya, iya. Gimana? Mau nggak kecil? Setuju itu. Yaudah, kalau begini, hmm, kamu jadi bintiga saya. Gimana? Boleh. Nah, kemeja lepas. Tapi ada ininya enggak Cep, -sip sipi cep. -sip. Gak usah mikir ini toh pokoknya. Masalah ini gampang amat teman mah. Shhh. Boleh, gimana? Ya udah gimana? Kita langsung ke sana. Ayo Yuk, yuk. Lepas dulu itu ke aja udah. Yaudah udah, ya Pas dulu. Kita sekarang ke sana ya. Iya, udah lepas. Kita ke sono. Sudah. Lepas dulu cepet dah. Udah. Toh, nanti tiga saya. Tapi ingat, kalau manggil saya, manggil jangan kecil, bos. Siap, bos. Oh, Oke, okay. kita yuk. berangkat kerja Neng udah kak dari tadi berangkatnya Oh aduh, kita lupa beli asem lagi Neng tolong beliin ya udah deh sini aku beliin ya. Buat aku bilangin. Bukan nah, siapa? Ah, abis aja ya, kamu. Tuan -tuan saya, kamu. Kau tuh beliin. Hush, nggak usah. Tali juga dia kerupuk sama istri kamu nggak begitu? Takut saya cium. Hush, Udah, usah. Utha, yuk. Gak usah pikirin. Ya udah, aku udah. Oke, oke. Eh, oke sih. Mau beli umpan dulu? Iya, luin. Ya. Abang di jalan, ya. mau mancing sama abang bocil kekocil Ewaaaat Bilangnya tadi mau kerja, kenapa malah mancing? Dasar ya, bukannya cari uang Malah pergi mancing Mana tuh orang? waalaikumsalam silakan masuk Terima kasih apa yang kalau apa nggak dapat anak-anak kalau anak. allahu akbar allah Aduh, ini siapa nih? Cantik amat ah, ya. nih ya? Namanya siapa? kak, cantik juga ya? Cantik. sekolah belum? Ya. Hah? Oh ini laki-laki apa perempuan? Hmm. belum sekolah Gini bu Sebenarnya saya tadi pagi sudah memerintahkan ke karyawan saya buat cuman sampai saat ini handphonenya malah nggak aktif, bikin kesel aja tuh orang. Tadi suruh nemuin ibu gitu kan, suruh nemuin Bulurab biar istilahnya ngobrol. itu Istilah baru laporan ke saya, nggak aktif ya udah terpaksa saya mana saya gitu. Ya pertama saya silaturahmi sama ibu, kedua ya eh, Ada rencana saya eh, Untuk membangun pabrik, saya kan punya tanah di eh, Di Desa Makurjaya 1 ekar nah, berhubung di sana Lumayan, kalau beli lagi di sana lahan, sawah Lumayan harganya kan cukup mahal Tadinya saya memanfaatkan tanah yang ada aja di Desa Mengkudaya Rencana saya tadinya mau dibangun pabrik di perusahaan eh, di Mengkudaya. Nah, makanya saya sini suatu itu kira-kira bisa enggak atau ada izin enggak untuk pembangunan eh, perusahaan saya di Sebelumnya saya makasih untuk, ya yang mohon maaf ya untuk perizinan pembangunan perusahaan atau seperti pabrik itu ya kayaknya di kita belum bisa ya belum ya, hmm. bisa lah karena ya kan eh, apa sih lebih ke kita masih kayak apa sih lahannya itu per lahan pertanian oh, oh, lah ya jona jona pertanian gitu ya kalau untuk pembuatan pabrik kayaknya ya, eh, belum ada izin lah nah, aturan dari pemerintahnya juga belum dibolehkan gitu tadinya juga tadinya kan saya eh, pengen Mensejahterakan tadinya Bu, mensejahterakan warga ibu yang ada yang nganggur-nganggur bisa istilahnya saya kerjakan di perusahaan saya Rencana saya sih begitu, cuman ya kalau emang nggak boleh ya gimana, nggak bisa ya? Ya, ya makasih ya niat baiknya Pak Gus gitu ya, untuk eh, mensejahterakan masyarakat di Mamudaya gitu ya. ya, Tapi kita juga kan terbentur aturan ya. dari pemerintah itu gitu kan Ngomong-ngomong, itu ada kolam pemancingan, ibu, ya Bu? Hmm, ya, itu kolam kamera, sih. Adikanya, ya, ada ikan, ya? ya? Kebetulan ada kampung kabel, ya? Kampung kabel, Iya Ini, Bu, kebetulan saya, Ibu juga, kan, istilahnya belum, eh, belum sholat. Tadi tadinya saya mau Melihat empang, sekalian saya bawa pancing, mau ikut pancing. Gak apa-apa ya, ibu, ya. Mangga, mangga, mangga. Ya udah, saya, saya uh, Ibu mungkin kalau mau salat silakan. Saya mau ke lihat ya, ke sana ke tempat masjid. mau salat, ya. mangga, mangga. dulu, oh, <tuk> <bulurung sholat. tuk> ya? ini kan udah malam nih. Udah jam 7. Kalau pulang kerja jam berapa? Biasanya Saya pulang kerja jam 4. Kalau udah jam 7 7 nah, jam itu Bukan pulang Tadi, jangan, jangan, jangan. Ya, Saya belum nemuin lurahnya, saya nggak tahu Iya, hanya mau cari murah. Iya Kamu ngajak ya, mati jadi ati kita Kalau pas, ini Iya, nggak apa, -apa. Nah, Bukannya apa. kamu ada tugas selama tahu akhirnya aku dapat ikan banyak kan sama yang jual ngejual ini, oke? Okay. Eh, tadi seru banget ya. Ya, ya. Iya iya seru. Ada orang ngeliat mancing malam malam. Iya. Ngapain malam malam mancing? Iya. Cepat samperin ya. Hah. Ya. Air malam mancing. Ah. Malam malam ngapain mancing? Ini. Dudur. Ah. Udah taunya ada pakai nanya lagi jelas tuh. tuh orang tuh Waduh wangku ya, aja orang ya, dan orang lainnya apa kita belaju ke orang itu yuk yuk orang-orang yuk yuk banget mungkin kalau dia yang bapak-bapak nih gak berani sih ya untuk kita pindah ya. ya. yang bapak-bapak bapak itu ya. Ya, yuk banget bang, ya. bang, ya. orang itu Gimana nah, kita disuruh? Nah, gila dia nih. Kalau deket bapak-bapak, pasti nggak akan berani nih, anak-anak nih. Toh, sini wok, mana kita ini? Sudah sini aja ya? Ah, ya, kamu sini tahu? Oke, okay. gangguin kita aja ya, itu. Oke, tapi kalau... Ah. lu kok ngaku banget, wok gini? Nah, yuk, kita mancing aja, iya. Gak, gak, gak bakal berani ya anak-anak sekarang? Enggak berani pasti ke bapak-bapak ini, mah. Iya, uh. aduh. Tapi aman kan? Aman, istri di rumah. Aman, uh, pulang telat. Iya, e, enggak apa-apa lah. Saya juga jarang-jarang ini. Saya juga ini nungguin. Siapa? Nungguin si bos. Kagak ada tempatnya lurah, enggak tahu oh, iya, oh, iya. oh. kita mancing aja iya, ya udah belakang iya. ya kan lima belakangan lah itu gampang apalagi saya ya, kerjaan belakangan juga iya. <laughs> pak ini bapak sudah dari jam berapa pak? ngomong-ngomong hmm. udah dapat panjang pak ikannya hmm. Hei, hey, ya? ditanya sama amam um, um, aja ya. Um, Ini saya juga bete, Pak. Dari tadi suruh lumin Sama tuh, luraya Iya sama bos saya. Lu kalau dia mah, mintanya gini, buru-buru. Tapi kalau naik gaji, tantaran mulu mulut ya. ntar, ntar, ntar, ntar. Nanti kalau saya nih ya, ada bos saya nih, Pak. Tak cebur ini di sini Oh, ini <laughs> eh, oh, eh, nggak mau oh. ngomong. Bapak, malam begini emang gak dicariin sama istri gitu. Apalagi libur juga nih, kerjaan. Hmm. Nah, um, ya oh, oh, oh, oh, ya oh, oh, oh, oh, oh, oh, dulu tuh. Pak, ini dari tadi saya ngomong ke Bapak hmm, Hmmmm Tukuh jawab hmm, Emangnya Bapak Saryawan apa gimana Pak? Sariawan pengen tahu ya? Tadi Mbak ya? Ah! Wow! Tidak apa sih? Itu bos ayah, wow. Itu bapak, itu saya, wow! Apa bosnya, oh. Pak Bapak saya tadi, Tadi Mbak Disuruh menguing lura Bagaimana? Kalau di mancing di di Ditelepon <laughs> Gak sip, malah enak-enakan itu. Udah gitu ngomongin saya lagi? Gak bos, tadi saya gak gitu bos Sumpah tadi mau acting doang bos Katanya kalau ada bos saya mau diceburin hmm? kaga, kaga itu acting doang ya kita acting ya Bukah, bos. Oh, Enggak bos, acting on, acting on, acting on dikasih kerjaan pokoknya dikerjain ya. itu kan ya, itu. kalau udah sukses kalau udah ketemu lurah pasti ada komisinya itu mau oh, buat saya ketahuan, berarti saya batalin deh oh. ah takut buat bos bos ya. ini orang lain aja lah aduh takut bos aduh pegi ini pasti si asep aja aduh aduh aduh aduh, aduh, aduh. Ada, Udah, batal lah, udah. Ada, Pak. Ya, komisi komisian Ya, dapat. Kalau misalnya, Kak, Papa dapat. Ah, sudah, cerita Bos, wah, ada. Udah, Bos, ke Enggak, Bo bang, ya, ada. Ya, ah, Kalim, <tuk> Bos, ada. Bos, Bos, ada. Bos, ada. Mas, ada. ada. Mas, ada. Mas, ada. Mas, ada. Mas, ada. Mas, ada. Mas, ada. Mas, itu Mas, tengok kamu oh, oh, ya perisa ya dia malah mancing maaf maaf maaf dia, adoh, adoh, adoh. Oh. Adoh. Adoh. Adoh. Ya, dia kerja malah mancing buat maaf